Yo everyone, welcome back on my watch youtube channel, still with me Tio Nah, kali ini gua mau bahas brand ya Hmm, salah satu brand dari Seiko Nah, kategorinya ini di Seiko 5 Sport ya Nah, yang gua bahas ini ya Ini sebetulnya mengandung elemen ya Elemen apa sih? Ya, elemen koleksi Seiko keluaran tahun 1970-an nih. Ayo buat kalian yang masih punya mungkin ya, keluaran tahun 1970-an yaitu Time Sonar. Kalau yang copper brown ini namanya SRPJ47K1, tapi itu dikolepin sama uh, dalam bentuk Seiko SKX ya Bentuk case-nya ya maksudnya Yang populer Mulai dari desain case Hingga komposisi dial ya Nah sebetulnya Gue cerita sedikit ya Sebetulnya Seiko 5 Sport SKX Style itu ada banyak Nah yang tadi gue bilang ya Tapi yang spesial di tipe ini apa sih? Nah yang Tipe yang sekarang ini ya Awalnya gue lihat sih Skilless dial-nya itu kayak ada teksturnya ya Tapi setelah gue perhatiin Setelah gue on hands ini ternyata dia itu bukan tekstur tapi transparan warnanya ya. Nah yang gue pegang ini kebetulan itu dialnya agak-agak copper brown gitu ya. Kalau gue bilang brown enggak, gue bilang gold juga enggak. Uh, tapi ada warna uh, aksen tembaga ya. Jadi namanya dia copper brown gue sebutnya ya. Dan dia ini. Yang gue lihat di sini adalah gue bisa ngelihat date wheel sama day wheelnya ya. Jadi waktu date and day nya itu berotasi ini benar-benar uh, kelihatan banget gitu loh. Menariknya di sini gue bisa ngelihat angka-angka keseluruhannya sama hari-hari keseluruhannya ya. Dan ini termasuk elemen uh, yang benar-benar populer di tahun 70an ya mengikuti time sonar itu Terus selain itu warnanya juga stand out atau menonjol tapi tetap cocok buat daily beater ya Jadi stylish tapi uh, gimana ya keren deh buat daily beater nih Terus buat kalian nih juga ya daripada susah-susah nyari SK, Seiko SKX yang udah discontinue Mending ambil si salah satu dari Seiko 5KX ini ya Seiko SKX series itu apa sih? Nah ini gue cerita sedikit ya Jadi sejak dirilis pada tahun 9, 1994 ya Atau 1994 Seiko SKX 007 itu dibanjiri pujian ya. Kenapa? Di antaranya adalah Best value tools watch ya. Terus icon entry level Seiko Diver ya. Harganya merakyat Tapi value-nya berkali-kali lipat Jadi sebetulnya dulu waktu Seiko ngeluarin SKX Itu sebetulnya banyak yang skeptis ya Terutama kayak profesional diver Yang orang bule-bule itu kayak Mungkin ah, buatan Jepang Ngaku divers 200 meters Harga pada saat itu mungkin nggak nyampe 100 dolar ya Sedangkan jam-jam mereka toolsnya mungkin udah minimal Ada di 500 atau sampai 1000 dolar minimal ya Terus mereka lihat SKX itu kayak yang Really dude nih. Akhirnya mereka coba beli dan finally waktu mereka udah coba mereka itu niatnya sebetulnya di abuse sih Tapi ternyata di luar dugaan Seiko Divers SKI 007 itu bener-bener tahan dan tangguh ya Jadi dari situ mereka langsung dapat applause dan appraise dan langsung namanya melegenda Jadi Itulah sedikit penggalan cerita dari si legendary SKI 007 Dan meski udah dis diskontinu di tahun 2019 Sampai sekarang masih banyak kolektor yang masih tertarik hunting Seiko SKI 007 Bahkan mereka nggak keberatan bayar harga yang berlipat-lipat dari harga originalnya dulu So, jadi buat kalian yang mungkin udah nggak kesampaian memiliki SKI 007 Atau mungkin sebetulnya kalian masih bisa nemu tapi males ngelarin budgetnya untuk ngobatin itu kalian bisa atau beralih ya mencoba mengoleksi si Seiko 5 KX ini ya. Karena dari model dan case-nya semuanya juga udah sama persis. Hanya aja bedanya kalau Seiko 5 ini speknya dia bukan diver. Hanya sports water resistance. Itu aja sih. Tapi kalau kalian bukan profesional diver sih aku rasa nggak pengaruh ya. Apalagi kalau misalkan kalian hanya menggunakan ini sebagai uh, daily beater. Or dipakai sehari-hari. Ya. Nah untuk speksnya ya Si SRPJ47 yang ada di tangan gue ini apa sih? Diameter casenya itu 42,5 mm ya Untuk ketebalan casenya itu di 13,4 mm Untuk lug to -lug nya sendiri itu ukurannya di 46 mm Dan untuk look width nya itu ada di 22 mm Jadi bisa diganti strap apa aja yang penting Ukurannya 22 mm Movementnya juga udah pakai yang terbaru, masih tetap automatic movement, tapi kalibernya udah pakai yang 4R36 ya. Nah untuk dial colornya di sini namanya sih burn orange ya. Mungkin burn orange itu maksudnya orange yang terbakar kali ya. Karena gue lihat di sini itu sebetulnya lebih ke light brown copper brown sih sebenarnya ya. Dan untuk case materialnya sendiri itu stainless steel, strap materialnya juga stainless steel, bentuknya oyster. Nah untuk glass materialnya ini Seiko menggunakan Hardlex Crystal ya Nah untuk water resistancenya dia ada di 10 bar ya So gimana buat kalian kalau menurut gua sih ini worth it banget karena satu Warnanya, walaupun Seiko 5KX udah ngeluarin banyak warna, warna ini belum pernah nongol menurut gua, ya. Dan style model Time Sonar ini belum pernah nongol, jadi buat gua itu nilai plus, ya. Dan ini harusnya wajib masuk koleksi sih. So nggak pakai lama, langsung aja ya. Kalian bisa langsung check out dari jamtangan.com atau aplikasi jamtangan.com mumpung masih ready stock nih ya. Ayo, sebelum bener-bener gua closing nih. Pasti kalian udah gak sabar kan. Nungguin surprise-surprise dari kita. Jangan lupa ya. Ini cuman buat subscriber only. Review gua tentang Seiko 5 Sport SKX Style tadi. gua mau lempar nih. Saudara sepupunya ya. Buat kalian. Gue lempar nih. Mungkin buat kalian nih. Ya. Saudaranya ya. Alba aktif AS9N25X1. Buat giveaway. Ya. Ya pokoknya albayang itu ya Kalian suka nggak suka pokoknya gue mau ngelempar ini Tapi cara ikutannya gini nih Tadi gue bilang ya wajib subscribe ya Terus like video ini Biarpun lo nggak suka pokoknya lo mesti klik like ya Terus jawab di komen pertanyaan Seiko Time Sonar itu keluar di era tahun berapa? Buat tadi yang lo udah ngikutin dari awal lo pasti tahu ya So jangan lupa tulis jawaban di kolom komen Terus cantumin akun Instagram kalian ya Biar gampang dikontak by DM Ya nggak usah pakai add langsung aja tulis aja ya ID IG kalian apa Terus pemenangnya bakal gua tungguin ya Maksudnya jawabannya ya Jawabannya bakal gue tungguin Sampai kurang lebih maksimum di tanggal 1 Desember 2022 karena pemenangnya bakal kita umumin nanti di 2 Desember 2022 so gimana tertarik enggak iyalah masa enggak Oke okay, gue tunggu ya semoga beruntung sia